Minum air liur Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Oke, okay, jadi gue mau cobain minum air liur Dari Nabi Muhammad You guys Welcome back to Rama <tip> Oke okay guys, nah di video kali ini uh, kita kembali meng salah satu video tiktok yang lumayan viral nih guys ya Dan di video ini juga aku gak berani banyak komentar nih guys uh, Karena kenapa? Karena video ini itu menyangkut tentang agama Nah aku gak berani banyak komentar, kenapa? Karena nanti takutnya aku salah ngomong dan aku juga gak mau terjadi hal-hal yang gak diinginkan gitu guys Karena orang ini menyebut ya Uh, air zam-zam itu adalah air uh, ludah Nabi Muhammad SAW dan aku gak berani banyak uh, itu Dan aku gak tahu gitu itu beneran air ludah Nabi Muhammad Wasallam atau gak Aku gak tahu guys Nah di sini aku gak berani banyak komentar Cukup nanti teman-teman bisa nilai sendiri tentang video ini Oke okay? Nah sebelum lanjut ke video reactionnya Aku mau teman-teman subscribe dulu channel youtube Ramah Papsi Atau teman-teman juga bisa follow fanspage facebook Ramah Papsi Agar teman-teman gak ketinggalan nih video terbaru dari kami Oke okay, yuk uh, kita langsung aja kali ya reaction Let's go air liur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi gue mau cobain minum air liur dari. Nah, teman-teman bisa dengar kan? Kali ini aku mau minum air liur Nabi Muhammad. Nah, dia ngomong kayak gitu. Aku nggak pernah nembak komentar. Cukup teman-teman aja yang komentar ya. Nabi Muhammad. Ini air zam-zam ya. Tapi gue mau coba yang ini dulu. Gue ambil langsung dari Mekah Dari sumur Rauha yang pernah diludahin sama Nabi Muhammad Jadi singkat cerita Sumur Rauha itu adalah sumur yang pernah diludahin sama Nabi Muhammad Pas waktu perang badar Dan banyak pasukan waktu itu luka-luka gitu Tapi mereka nyiram pakai air Pakai air ini gitu Pakai air yang ada di sumur itu Dan seketika langsung sembuh gitu Jadi semoga setelah gue minum dari air Nah eh, di sini kita bisa lihat ya Kalau sepertinya atau kita bisa uh, menilai gitu, ya. kayaknya ini orang uh, Kristen gitu karena ada tanda salib nih di kalungnya ada tanda salib ini, uh, ya biasa dong seperti dugaan kita gitu ya, seperti orang normal gitu, uh, kayaknya dia emang Kristen gitu ya. Nabi Muhammad ini rezeki gua tambah lancar, amin. Semua penyakit yang ada di tubuh gua terangkat. Yang lebih lucu lagi, bukan lucu sih, ya tapi bagus sih menurut sebenarnya. Uh, sebelum minum. Uh, air zam, zam dia berdoa dulu gitu semoga rezekinya lancar penyakitnya semua diangkat gitu kan bagus sebenarnya sih kata aku sih ya mungkin ca cara ngomong dia atau cara dia menyampaikan uh, air ludah Nabi Muhammad mungkin kurang enak ya didengar gitu ya mungkin kalau bagi aku sih itu doang sih kesalahannya tapi dalam uh, kayak gini kita lihat sebelum dia minum air zam, zam sendiri pun dia bisa berdoa dulu gitu sebelum minum gitu yuk kita lanjut jadi gue gua minumnya pakai gelas yang dari mekah juga cuy tuh jadi semua serba dari mekah jadi gua ya? mau coba minum, tar guys oke jadi kita langsung tuang aja tapi agak susah ini ya gini aja kali okay. sayang bos kalau tumpah ini nah, mahal ya tuh tambah gua tutup dulu Cok takut tumpah guys yey takut tumpah bro jadi langsung aja kita minum tapi sebelum kita minum kita doa dulu cuy. semoga dengan gua minum air liur dari Nabi Muhammad ini rezeki gua tambah lancar amin dan gua bisa sukses dalam segala amin. bidang semua penyakit yang ada di tubuh gua terangkat amin pintu rezeki gua terbuka amin, amin. Wow. enak bang Gimana, Bang? Gimana, Bang? Ih, wangi, Guys. Wangi gitu loh. Kayak Iya, wangi, cuy. Ini wangi banget kayak ada rasa kelat-kelatnya gitu, enggak sih? Kayak ada getah-getahnya sedikit gitu, kayak ada getahnya. Tapi ini wangi banget, wangi. Nice lah pokoknya kalian harus coba nah itu video dia pertama ya nggak tau pertama nggak tau yang kedua sih nah ada lagi nih satu lagi video dia oke yuk kita langsung aja reaction kali ya cobain minum air zamzam -zam yang diambil langsung dari Mekah jadi ini tuh air zam-zam yang aku ambil langsung dari Mekah juga coy jadi kita langsung aja minum yes. itu tuh masih ada kertas-kertasnya masih baru nih mah ini kita minum pakai gelas dari Mekah juga cuy nih ada Arab Arabnya ada ada-ada oh, itunya pokoknya ini versi galonnya ya ini pelan-pelan cuy, tuanginnya sayang kalau tumpang, ngambilnya jauh cuy di Mekah effort banget ini ngambilnya. eh gak boleh, gak boleh di effort, effort. sabar-sabar-sabar gue tutup dulu bos tutup cuy jadi sebelum kita minum kita sama seperti kemarin kita doa juga juga lagi semoga setelah saya minum air zam zam ini pintu rezeki saya terbuka Saya bisa sukses lagi-lagi tuh dia berdoa gitu sebelum dia minum air zam zam tuh dia doa dulu gitu Kayaknya orang tuh cuman kalau kata aku pribadi ya, um, Nanti teman-teman juga bisa nilai nih tentang video ini gitu tapi kalau menurut aku pribadi cuman saya dia ini cuma salah e, cara menyampaikan atau, atau salah bicara gitu, salah ngomong lah ya, istilahnya. Jadi kedengarannya kalau kita ngomong air ludah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi kedengarannya tuh bagi umat Muslim tuh kurang bagus, kurang enak gitu ya. Dalam segala bidang, semoga semua penyakit yang ada di tubuh saya terangkat dan semoga setan-setan yang ada di tubuh <laughs> saya pergi jauh-jauh nggak -jauh, ada lagi di tubuh saya. Ya, ah, ini, amin. Jadi langsungnya kita minum. No. Minta bang itu dingin ya Dingin enak gitu uh, Ya kurang lebih air pada umumnya ya. Bukan maksud membanding-bandingkan ya Kurang lebih air pada umumnya Tapi ini tuh air zam-zam ya Bukan air biasa gitu Jadi ini tuh enak Enak banget Kalian harus coba Oke okay guys, nah sekian video dia. Nah, aku gak pernah di komentar, uh, takut salah ngomong juga ya. Cuman uh, tadi kan men, uh, penilaian aku pribadi udah aku sampein gitu. Cuman teman-teman nanti juga bisa nilai sendiri tentang video ini. Nah, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, okay? next. Kita bakalan cari video yang lebih gokil-gokil lagi, yang lebih keren-keren lagi. See you. Bye.